Halo teman-teman Kita akan Memandikan Sepeda motor Roda 4 yang kesehariannya Main di lumpur Wow, kotor banget ya teman-teman Kotor -teman. banget nih Ini harus dimandikan dulu Biar kinclong lagi Yuk ke tempat Memandikan sepeda motor nah sekarang sudah berada di lokasi memandikan sepeda motor roda 4 yang sudah belepotan main di tanah yuk kita cuci dulu kita cuci sampai bersih dengan air yang mengalir ya teman-teman biar tanahnya atau lumpurnya bersih dari sepeda motornya Nah, sepeda motornya juga harus dibersihkan mesin-mesinnya dalamnya ini oh. coba kita lihat apakah sudah bersih Wah. belum di rodanya masih ada kotorannya Nah Selesai sudah. Teman -teman. Teman. Yuk kita lihat bersih. Malah eh. berenang. Yuk kita lihat apakah sudah bersih atau tidak. Wow, ternyata sepeda motornya sudah bersih, tin teman-teman. Di pagi hari ini sudah nampang nih. mau berangkat lagi mau berangkat mengawal bus sekolah nah, kalau sudah bersikap gini, enak nih kelihatan kalau sepeda motor roda 4 huh? kalau tadi belepotan lumpur teman-teman nggak bagus karena sekarang sudah kinclong yo kita berangkat berangkat ke sekolah kita waktunya akan mengawal bus sekolah bus tayu dalam keadaan bersih lagi nah satu persatu bus tayu datang untuk menjemput teman-teman yang akan mau sekolah Stop satunya juga. Yuk, berangkat. Nah. Kalau kemarin bus tayonya yang nomor dua itu ada di urutan kedua. Nah, di pagi hari ini bus nomor 120 berada di urutan kedua. Sampai jumpa dulu teman-teman. Kakak mau ngawal teman-temannya mau sekolah. Salam mobil-mobilan.